Bapak ibu mertua jauh-jauh datang dari kampung halaman masakin kita okonomiyaki Okonomiyaki, aku jangan mau tapi aku harus pompa Ya udah urusan kamu, pak, ah, pompa Kamu pegang tetekku ya oh. これは関西のお好み焼き。お1枚お 800円 ぐらい。800円 挟るか。 あ、<笑> <楽しいですか? 楽しいですよ。笑> これは家族の秘密のソースですが。あ、ソースです。これも<笑> Mertua datang jauh-jauh dari kampung halaman tuh masakin okonomiyaki guys khas kansai langsung oleh bapak dan ibu mertua luar biasa kerjasama antara ini ya bapak dan ibu mertua uh, ada ikan dan ke Indonesia, sih <mencansi> kok? <mencansi> イカキャベツ。キャベツ。キャベツ。こう、こう。ネギ。ネギ、<笑> <私は何だろうね。笑> <笑> Dan dan bawang number Daun bawang by one, down by one, ginger. Ginger. <laughs> ah, itu, ini yang bekas habis goreng tempura gitu loh, oh, yang ada gorengan dari tepung oh, itu, Namanya tenkasu hijau, hijau, hijau, ada kona, kona, ah. kona, ah, kona, haite. kona, kona, kona, kona, kona, kona, kona, kona, sama tepung, tepung, oh. okonomiyaki. Kona nggak hape nggak tadi. Terima kasih. あ、キャベツ。ネギ。もやし。もやし。エッグ。 telur da, telur telur kanjinah Kona Kona Tepung Tepung det red, red, detto red, jinja. jinja jinja detto jinja ijo <laughs> nanka tare nai mono kore so. haite nai yo <laughs> tsubushi tsubushi aa rahasianya ada di sini tsubushi sore to mayoes o kono beke sauce o kono rex o rahasia keluarga kembali oh. <laughs> ただって、これ。まだ見苦だ。ちょっと、ここんとこ。何それカット<笑><笑><笑> <カット、カット。笑> Aren Kato <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> kato Kato kato wah Enak banget guys Okonomi buatan papa mama mertua Lembut guys katanya hasilnya tergantung di ini ya Tepung okonomiyaki. Oh Ini Ini Oh <tuk> Mini oh, oh, oh, oh, Berapa? Setelah berapa lama, sayang? Berapa lama ya? 10 tahun 10 tahun ya? 10 tahun? Wah! yang yang Gimana rasanya? enak enak Di dalam itu ada pak aja yo? Daun bawang Daun bawang? Terus, jahe Jahe? <tuk> Terus? Terus itu apa sih? Tepung? Terus? Terus apa lagi? Oh! Ada cumi cumi! Cumi cumi! Terus nama dia Sena Luar biasa guys. Luar biasa banget ya sayangnya. Gimana enak ya? Enak banget. Katanya kampung. Rasa kampung halaman. Dibuatin mama sama papa loh, sekaligus itu. Habis ini ada ini mie goreng katanya, buatan papa mama ya. Mie ya, mie goreng. Mie goreng, anu nemuriyo tododomuyo. Koji-san n ga yashi na. N ga hen na oji-san. Se no. Ai. Se no. Ai. Kiru iranai yo. Kiru ire yo. Yakisoba. Yakisoba migoren su ne. Migoren Japan's. Grace Kata Mama Papa kenapa mereka masakin kita masakan ini ya? Okonomiyaki sama yakisoba. Itu kartanya sih ini ya. Rahasia keluarga jadi sering bikin waktu ini. Saya cuma masih kecil, iya, oke. terus karena kebetulan ini juga ini ya, kita lagi sibuk ngurusin bayi, jadi mereka masakin buat kita. Iya, luar biasa, emang Mertua ini. Oh, namanya oh. gitu. Kalau kita cuman buat berdua, ya, enggak hmm. asik gitu. Enggak gitu. Iya, kalau Mbak orang yang kami emang mertuaku ini luar biasa, top markotop, jempol banget ini, ngebantuin kita dari segala hal, ya. Iya. Ini mertuaku memang beda ini ya guys ya. Semoga mertua-mertua kalian yang lagi nonton juga sama, ya. Kayak sih sama sih, namanya mertua sih. tapi katanya ada loh mertua yang jahat katanya. Oh gitu ya. Mertua sama menantu gak akur. Kalau kita mah akur guys. Doris mau yakisoba. Ah? <tik> no? <Asenai, asenai. Marah. tik> <tik> <tik> ah! Iya, <tik> <tik> <tik> <tik> yo. <tik> <tik> gokil ini gokil udah baik <tik> dari segala hal itu benar-benar luar biasa. Mertua yeah, yeah. paling top ini. Buat buat kita ya, sayang. Ya, bapak sama mama kamu itu benar-benar baik banget. Oh, jikan jikan jikan jikan tapi jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, jika, ya? jika, jika, jika, toko ekonomi kita Yakisoba. di Indonesia di Indonesia beneran di apa ya Jawa Barat di Jawa Barat mau beli apa mau beli beli ruko di Gimana gimana rasanya? Mantul, mantul, mantul, mantul, mantul. Bisa buka? Bisa buka Indonesia ada Indonesia de okonomiyaki-ya-san yakisoba? ya? kau no? Ah, Ah, Oh. Oh. Oh, ah oh. Oh. ah ah <laughs> ah <laughs> e <laughs> ini ah ah ah ah ah ah ah ah Yakisoba ah ah ya ah ah ah ah ah ah ah ah ah Guys, itu ya. Katanya mau beli ruko dulu, habis itu baru persiapan. Ya, oke. Okay. Thanks for watching Always Be Smart and okay. bye bye.